Di kabar pertama persahabat yang gerjok banget Bunda Lesti kejora. ini mengunggah sebuah postingan di instastory-nya. Dikirain vitamin bahagia, eh malah endorse nih perna sahabat ya, Masya Allah. Tetap bahagia walaupun tentunya kita menyaksikan iklan di postingannya Bunda Lesti mudah-mudahan. Selalu lancar, berkah barokah, dan semoga selalu dipermudah segala urusan Bunda Lesti kejora. Amin. Dan untuk berikutnya juga bersahabat ya, kita lihat nih Tentunya cidukan dari Jepang Kita mampir ke Jepang dulu ya, Masya Allah Oma Rosmalla Dewi lagi liburan Jalan-jalan di Jepang dengan cuacanya dingin banget ya Masya Allah sehat selalu untuk Oma Mudah-mudahan ada kejutan baik Ada kabar baik dan bahagia pasti Yang kita dapatkan Langsung dari keluarga besarnya Leslar Untuk berikutnya juga persahabat ya Kita lihat di IG-nya Bu Fir Kali ini Bu Fir juga Ikut menanggapi mengenai postingan Giovanni Salsa Persahabat ya yang mengunggah DM Papa Bilar kita lihat persingan Bufir. Mereka, Leslar, lagi fokus ibadah. Tiba-tiba ada expense Leslar nge-up an dia sama Papa Bi. DM-an lama yang pasti DM-an sebelum Papa B berangkat umroh. Entah kapan, tanggal berapanya, nggak tahu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah niat dan tujuan dia up sekarang itu apa? Kalau niatnya baik, semoga Allah beri dia kebaikan juga. Kalau niatnya jelek, semoga Allah beri dia teguran. Semoga Allah selalu lindungi Leslar family. Amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Leslar family selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan semoga Leslar fokus dengan tentunya ibadahnya. Dan semoga ibadah umrohnya juga berjalan dengan lancar. Kemudian juga para sahabatnya perhatikan. Ini tentunya mengenai ramalan kembali. Banyak sekali ya tentunya para ustadz, ulama. Ini berkomentar Sebelumnya Ustadz Fahru Yang ikut menanggapi ya, Kali ini ada Ustadz Khalid Basalamah Yang menanggapi Soal Ramalan Dengan tentunya ya, Penyampaian yang sama bahwasanya siapa saja yang datang Kepada dukun atau seorang peramal Itu Salatnya ya, Tidak akan diterima selama 40 hari Astaghfirullah na'udzubillahimin zalik bersahabat ya untuk semuanya Yuk sama-sama tentunya kita sebagai fans sejati Leslar yang begitu banyak paramal-peramal yang meramal Leslar Tentunya kita jangan percaya bersahabat ya karena itu haram hukumnya. Untuk warga Konoha tetap dukung, tetap optimis, tetap menjadi fans yang baik Buat idola kesayangan kita kita lihat juga persahabat ya, banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari aku, tujuh TV ini sebenarnya masih sangat ingin bilar bekerja buat mereka, cuma sok jual mahal. Dibikinlah acara ramal meramal, tujuannya apa coba? Biar rame, karena inisial R yang mereka bicarakan memang sangat ramai Hingga detik ini, udah bergantian tahun, belum bisa move on, rindu ya ingin rating TV naik lagi, gak usah jual mahal deh, dipanggil aja buat kerjasama Doaku satu semoga Lesti gak hadiri acara itu, dimana suaminya jadiin bulan-bulanan nyinyiran Duh ada juga tanggapan lain bersama dari akun Instagram Leslar34790. Semoga Leslar dan Leslar Force dalam perlindungan Allah adalah kita diam gak balas manusia-manusia yang, yang mau fitnahnya. Tapi Allah Maha Adil kita lihat mereka manusia-manusia yang jahat sama Leslar, Allah akan urus satu persatu serahkan saja sama Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya idola kesayangan selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik amin dan mudah-mudahan bersama kita juga mendapatkan cedukan vitamin terbaru hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube Divatif yang akan selalu memberikan info-info info menarik dari leslar tentunya ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, Minuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.